Baiklah persahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini kami Mimin memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita gambar pertama persahabat kembali Indosiar menginfokan acara Akikah Abang L ya Ini tentunya membuat kita semakin penasaran dengan acara Akikah Abang L yang akan digelar hari ini Jangan sampai lupa dicatat jamnya jam 18:30 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan aplikasi Video.com. Wow ternyata acara Akikabang L ini, ini dihadiri oleh para bintang. Ada Jirayut, ada Putri, ada Aravi. Ada teh Ocha juga yang ikut hadir, ada Ustaz Solmet, persahabat ya dan ada Indra Bekti juga. Wow, tentunya bintang-bintang akan hadir di acara Akikah Abang L. Perhatikan juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh akun Indosiar. Jangan lewatkan syukuran Akikah Abang L yang akan dimeriahkan oleh sahabat dan orang tua Lesti dan Bilar. Akikah L malam ini pukul 18.30 live. Hanya di indosiar atau video.com Kita persahabat Di postingan ini tentunya banyak sekali Tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun instagram Susanti Sinta 151 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah Bismillah lancar Amin Ada juga komentar lain diberikan dari akun Handoko Cucu Sultan Indosiar wow, Masya Allah banget ya Cucu kesayangan ibu Harsiwi pastinya Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses tanpa ada halangan satu hal apapun Amin yuk kita sama-sama kompak, memeriahkan juga acara tasyakuran Akikah Abang L yang akan digelar di Indosiar Ke kabar berikutnya, bersahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari Kak Wanda Hara, Bersahabat ya, Kak Wanda juga menginfokan Today, hari ini Wandahara Project bersama Akika Abang Wow, outfitnya pasti Stainlessnya dari Kak Wandahara yang akan Tentunya mengubah penampilan idola kesayangan kita Seperti tentunya ratu Dan pastinya seperti raja Wah, wow, Masya Allah banget ya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa Yuk sama-sama kita kompak Dukung acara-acara Tentunya dari idola kesayangan kita Selanjutnya, para sahabat ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Masya Allah, bangetnya momen dicinta abadi Leslar Episode terakhir kali ini membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Ya, saat ada Lesti Kejora, tentunya Kalsi, dot kepada BBL, eh, biarlah tiba-tiba datang, dan tentu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dengan. Menyuguhkan kemesraannya di depan baby L langsung ya Wow, bisa-bisanya kakak Bilar dan dedek Lesti kejora, Mesra-mesraan di depan di abang L ya. Masya Allah gemes dan cute banget abang L mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Pasti kalian merasa bangga dan bahagia sekali melihat momen cinta abang Lesti di episode kali ini Momen ini pun diunggah kembali oleh agung Lesti Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan bisa bisanya mesra-mesraan di depan abang El. Ternyata wow. <laughs> Hingga komentar pun banyak para sahabat yang diberikan salah satunya dari akun Putri Samanda Anas 27 mengatakan di kolom komentar apa daya di tempat kematian lampu. Duh kasian banget ya. <laughs> Tentu. Kita sebagai fans harus kompak saja mudah-mudahan tentunya idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, ada kabar bahagia juga untuk kita semua. Alhamdulillah, single terbaru Lesti dengan judul Lentera Official Musik Videonya sudah mencapai 5,5 juta viewers dalam tujuh hari dan masih menduduki di trending 2 untuk musik. Wow, fantastis persahabat ya Berkat dukungan, berkat doa Dan tentu support yang tulus Dari orang-orang baik Kita semua sebagai fans sejati Dari Leslar mudah-mudahan tetap Kopak dan solid mendukung karya-karya Terbaik dari idola Kesayangan kita Yuk sama-sama kita streaming Terus lagu single terbaru dari DLSD Mudah-mudahan bisa booming Dan trending terus, amin Ya robbal alamin, bisa pastinya Persahabat ya, tembuskan sampai. 10 juta viewers Dan selanjutnya Ada sebuah kabar terbaru juga yang kita dapatkan Persahabat ya perhatikan Masya Allah Abang El ya Postingan ini tentu diunggah oleh Aki tercinta Ayah Kejora Yang dimana ya, Video ini di kembali oleh akun family Ada sekolah 23 Baby L ini terlihat Masih ngangkut banget persahabat ya Ada sebuah kalimat yang tentu dituliskan Yang diposting oleh Ayah Kejora Bang El masih ngantuk, katanya. Persahabat, ya, wah, masya Allah yang mau akikah hari ini. Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia untuk Abang El Amin. Kita lihat juga, persahabat, ya, di postingan ini tentunya banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Yeni Halina. Anas ke-67, masya Allah, ganteng, soleh, amin. Wow, ada juga komentar lain diberikan dari akun Sandra underscore Tetyani. Masih ngantuk, ya. Katanya itu Masya Allah banget ya Walaupun masih ganteng terlihat sangat ganteng ya Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan orang tua Dan selalu menjadi orang sukses Amin Kita masih menunggu kejutan Dan sudukan vitamin terbaru di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate Dan terhangat Setelah leslar tentunya ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh